assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mersian di spd untuk kali ini saya akan memberikan lesson one atau materi tentang expression of asking and giving opinion tentunya yang biasa diberikan atau disampaikan kepada siswa siswi kelas 11 SMK atau sederajat yang kali ini saya dedikasikan untuk siswa-siswi saya di SMK pesisir Samboja tentunya oke okay, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang expression of asking and giving opinion dalam bahasa inggris tentunya yang nantinya saya akan berikan beberapa contoh atau example tentang how to asking opinion and how to giving opinion Oke okay, kita langsung saja untuk tahapan pertama yaitu Apa sih asking opinion itu? Asking opinion adalah satu ekspresi yang diucapkan Ketika kita ingin menanyakan pendapat seseorang mengenai suatu hal Contohnya kita ingin menanyakan Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Bagaimana pendapat kamu tentang hal itu? Bagaimana pendapat kamu atau bagaimana ide kamu tentang si A? Bagaimana ide kamu tentang si B? Mungkin seperti itu dalam bahasa Indonesia In this context we will learn how to say in English Oke okay. ini adalah some expression of asking opinion Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya Atau biasa digunakan untuk menanyakan opini seseorang Tentang sesuatu Oke okay. for example what do you think? What do you think? bagaimana menurut kamu Eh, yeah. what do you think about bla bla bla yeah, biasanya ditambah tidak hanya seperti itu mungkin bisa seperti itu juga hanya what do you think jika ada pembahasan sebelumnya tapi biasanya ditambahin dengan penjelasan atau adverb atau keterangan tentang apa yang ingin ditanyakan pendapatnya contoh what do you think about the covid 19 what do you think about COVID-19 oke okay. and bisa juga kita menggunakan yang kedua yaitu what is your opinion what is your opinion about COVID-19 for example or what is your opinion about the global warming oke okay. and the next yang ketiga kita juga bisa menggunakan do you have anything to say do you have anything to say Apakah kamu punya sesuatu yang kamu pikirkan untuk kamu katakan, Apakah kamu punya sesuatu yang kamu pikirkan untuk kamu katakan, atau kamu punya sesuatu untuk dikatakan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Do you have any idea? Apakah kamu punya satu ide? Apakah kamu punya ide tentang itu? Apakah kamu punya ide tentang hal ini? Do you have any idea? Oke. Okay. And the next, Have you got any comments on Have you got any comments on? Apakah kamu punya komentar tentang ini, tentang itu dan bla bla bla? What is your reaction to for the next ya? Yeah? What is your reaction reaction to? Bagaimana reaksi kamu tentang ini? Gimana reaksi kamu tentang itu? Seperti itu maksudnya. Oke okay, and the next, what is your view on? What is your view zone? Bagaimana view atau pandangan kamu Tentang ini That's the meaning Itu maksudnya ya Kemudian yang terakhir How do you feel about How do you feel about About what maybe How do you feel about COVID-19 In your area Or in your country So you have to School from home You have to learn from home By Using internet or learning online like that, maybe okay. And after the question, after we asking, of course we have to think about how to respond. If someone or your friend asking uh, your opinion, you have to think how to respond. Ya, yeah. jika kamu mendapatkan pertanyaan tentang meminta pendapat kamu tentang tentang suatu hal maka otomatis kita akan berpikir bagaimana kita meresponnya atau menjawabnya ya di sini kita langsung ke bagian selanjutnya yaitu giving opinion nah, jika kita diberikan asking opinion atau kita mendapatkan pertanyaan tentang opini otomatis kita menjawabnya dengan giving opinion dengan memberikan opini kita Ya, giving opinion itu sendiri adalah ekspresi yang diusahakan ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita mengenai suatu hal. Ya. Oke, okay, for example, di sini uh, some expression of giving opinion. In my opinion, in my opinion, ya, menurut opini saya, menurut pendapat saya, like that, ya kemudian yang bisa kita kita juga bisa menggunakan kalimat yang kedua seperti yang ada di slide what I have in my mind is what I have in my mind is apa yang saya punya dalam pikiran saya adalah ya mungkin itu untuk kata-kata yang sedikit basa-basi tapi ini biasa kita gunakan untuk kondisi formal ya, atau bisa simple seperti yang di bawahnya yang ketiga I think I think saya eh, rasa Nah, saya pikir seperti itu. Tinggal bla bla bla melanjutkan apa opini atau hal yang berkaitan tentang pertanyaan tentang opini kita, opini apa yang akan kita berikan tentang hal itu. And then we can use I believe, saya percaya. Yeah. For example, misalnya, apakah kamu uh, mengerti tentang ini? Bagaimana menurut kamu tentang ini? Apakah ini bagus? I believe it's good. Saya percaya ini bagus. Contoh seperti itu. Atau I consider atau juga bisa menggunakan I feel. I consider, saya rasa. Atau I feel, saya rasa juga. Menurut saya seperti itu. Ya, Itu adalah uh, opening how to giving opinion selanjutnya kita hanya tinggal menyesuaikan konteks apa yang ingin kita berikan opini kita ya, jadi sangat mudah sebenarnya apabila kita mendapatkan pertanyaan tentang giving opinion atau we, we get some asking opinion kita mendapatkan pertanyaan tentang pendapat maka kita tinggal memberikan pendapat tentang hal yang berkaitan yang ditanyakan Oke, okay. there is a conversation one, ada pertanyaan atau ada conversation antara dua orang di mana si pria, contohnya karena gambar saya memakai siluet pria, menanyakan kepada si Jane, Jane, what do you think about our school online learning? Bagaimana pendapat kamu tentang sekolah kita yang belajar secara online? Oke. Okay dan si jen langsung menjawab in my opinion, dia menggunakan sampel yang sebelumnya saya berikan in my opinion it's good because we still can test our talents and abilities even we learn from home yeah. in my opinion it's good because we still can test our talents i'm sorry there is out but, but this is our talent maybe it's the wrong typo Okay. test our talents and abilities even we learn from home Oke, okay. jadi si pria bertanya jen bagaimana pendapat kamu tentang sekolah kita yang sedang belajar secara online kemudian si jen menjawab menurut pendapat saya in my opinion hal itu juga adalah hal yang bagus itu adalah bagus karena kita masih dapat mengetes atau melatih talenta kita dan kebiasaan kita atau kemampuan kita meskipun kita berada dari rumah atau kita belajar dari rumah karena belajar itu tidak selalu harus tatap muka di sekolah belajar itu dimanapun kapanpun itu bisa that is based on Jane opinion oke okay, next there is the conversation 2 This paper really fed me up. I don't know how to solve it. Do you have any idea? This paper really beat me up. I don't know how to solve it. Do you have any idea? Tugas ini atau paper ini sangat membuat saya kebingungan atau saya merasa kesusahan atau sukar sekali. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini. Apakah kamu punya ide? di pertanyaan pertama atau asking opinion, kemudian uh, the person who giving opinion orang yang ingin menjawab, I think we should find some books to answer those question. I think we should find some books to answer those question. Saya rasa kita harus menemukan beberapa buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di sini ada pertanyaan atau asking Asking opinion tentang sesuatu uh, ada kata-kata bad me up itu berarti sesuatu yang dislike atau sesuatu yang sedikit berkonotasi negatif atau sesuatu yang tidak sanggup dilakukan atau sesuatu yang ber bernuansa kesusahan dan menanyakan pendapat orang lain tentang kesusahan yang diterima atau dialami. Ya, contohnya seperti ini. This paper really fed me up. I don't know how to stop it. Do you have any idea? I think we some books questions. Ya, jadi seperti itu, ada beberapa pertanyaan yang tidak selalu mempertanyakan sesuatu hal yang umum, tapi juga bisa menanyakan sesuatu hal yang spesifik entah tentang kesukaran-kesukaran yang dilakukan atau kesukaran-kesukaran atau kesusahan yang dialami. Contohnya seperti itu. oke okay, and next we are doing the practice ya berdasarkan penjelasan singkat yang saya berikan sejak awal sampai akhir sejak menit pertama sampai sekarang ya uh, saya ingin memberikan praktis kepada kalian semua yang pertama do you want to ask your friend opinion about covid-19 in Indonesia what would you say Ya. Kondisinya yang pertama, jika kamu ingin menanyakan opini atau pendapat teman kamu, pendapat teman kalian tentang COVID-19 di Indonesia, bagaimana kamu mengucapkannya? Tentunya di sini pertanyaan tentang asking opinion. Oke, okay. and the second atau yang kedua, kamu ingin menanyakan kepada teman kamu opini tentang your new laptop. What is, what would you say? Do you want to ask your friend opinion about your new laptop? What would you say? Ya, di sini kondisinya seolah-olah kamu mempunyai sebuah laptop baru dan disitu kamu ingin menanyakan uh, kepada teman kalian, kepada teman kamu bagaimana tentang laptop baru kamu dan untuk menanyakan itu kamu harus berkata seperti apa Oke, okay? tolong jawab dua pertanyaan ini di comment yang ada di bawah dan tentunya jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan don't forget mention your name and class dan jangan lupa menyebutkan nama dan kelas kalian oke okay, mungkin itu saja penjelasan saya untuk lesson 1 tentang asking and giving opinion how to expressing and this is for our A premier online learning. Oke, okay. I hope it's uh, more easier. Saya harap ini cukup mudah karena ini adalah pembelajaran pertama. Dan, have a nice day. Keep stay at home and keep your your health and see you for the next content. Oke, okay. thank you, Hamlet. Uh, thank you for all. Akhirul Kalam wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh